pasar pondok gede yang di lantai dasar. Yang... Halo cumi cuy. Ketemu lagi sama Telma itu Nah, hari ini coba tebak gua lagi di mana sekarang? <tuh> ya, gua lagi di Ponte Vecchio. Ponte Vecchio itu artinya jembatan tua. Nah, apa sih yang bagus di jembatan tua ini Ponte Vecchio? Simak terus di Telmo it, it it, it so itu can... Jadi di sepanjang jembatan itu ada toko emas Berjejer semua ya toko emas Nah kalian tahu kan toko emas yang di plasa Pondok gede Yang di lantai dasar Nah kayak gitu tuh lantai toko emas semua Nah jadi tapi kalau yang ini toko emasnya ada di sepanjang jembatan Gue ceritain sedikit ya tentang sejarahnya Ponte Vecchio ini mula jembatan ini dibangun tujuannya untuk penyeberangan satu-satunya di Firenze di untuk menyeberangi Sungai Arno ini Nah, dibangun oleh bangsa Romawi di tahun 994 masehi. Nah, jadi sejak saat itu orang-orang bisa nyeberangan nah seiring dengan berjalannya waktu jembatan ini dalam uh, banjir beberapa kali yes, dibangun kembali sama arsitek terkenal bernama Tadeo Gadi dan selesai di tahun 1345 nah dan jembatan ini juga selamat satu-satunya jembatan yang selamat dari perang dunia kedua nah gitu ceritanya hanya di itu semuanya pada hancur dan cuma ini yang selamat ancur kayak lu habis diputusin diusir pula. kau dan aku. Lanjut, nah terus sampai mana tadi? <laughs> Jadi sampai saat ini jembatan ini Ponte Vecchio ini menjadi salah satu jembatan yang paling terkenal yang paling indah di dunia. Yuk sekarang kita merapat ke salah satu toko emas. Tahu, pengen tahu kan harganya pada berapa aja tuh toko emasnya kayak gini bagus-bagus kan berapa ya kira-kira ini harganya Sampai jumpa yuk kita masuk ke salah satu toko sekarang di salah satu toko emas yang berjejer nah ini kalian bisa lihat sambil kita tanya-tanya ke salesnya kebetulan pegawai di toko emas itu orang Indonesia jadi nggak capek-capek deh gue di Toko tersebut tidak membeli emas Jadi hanya menjual saja Pemilik toko ini juga memiliki Dua toko emas di Ponte Vecchio. Jadi kalau kamu mencoba Untuk membandingkan harga di tempat lain Kemungkinan kamu akan Menemukan harga yang sama Harga yang dijual Tergantung dari model Batu yang dipakai Takaran emas di dalamnya Dan juga berat gramnya. Kita lihat sekarang. Pi bagus nih. Ini kenapa Mbak? Tadi bilangnya ini, ini adalah simbol dari Florence, dari kota Florence ini. Hmm. Bentuknya ini. Terus di belakangnya itu dia ada uh, sendara saya kasih tahu. San Giovanni. San John Baptist. Oh, Yohanes Pembaptis ya? ya Yohanes Pembaptis. Oh, itu dia. Benar ya. Oh. Okay. Nah, oke, nah boleh tahu gak itu berapa harganya mbak? kalau ini kan pendens ya uh, harganya sekitar rp terus nanti ya kalau kalian tinggal dari komuniti, luar dari komuniti Eropa itu kan nanti kalian dapat oh, yeah. tax oh dapat tax free? tax nya berapa kalau di Topas sekitar rp 15%, 15 yeah. dari harga segitu? dari harga ini mbak ah. ya ada diskon lah ada diskon, <laughs> oke okay deh terus kita mau lihat lagi nih misalnya yang diamond dong, aku mau lihat diamond. Diamond, diamond yang kayak gimana? Diamond banyak kita model diamond. Seperti diamond yang simpel-simpel aja. Seperti ini, contoh soal ini kan soliter ya, dia punya ininya. Ini produk kita juga. Terus uh. yang kayak seperti ini. Ini ini kan bentar. Ini. Ini Oke, okay. wow. Ini banyak, banyak kalau model-model ini. Tuh. Ini buatan kita semua sendiri. Dan emasnya juga emas 18 karat. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Terus eh uh, kalau kalau ini berapa? Yang ini. Kalau ini kan karena besar ya. Oh, ini sekitar 1.800. <Gasso> Itu diamond semua. Diamond semua ini. Ini diamond semua. Ini hampir satu karat di diamond. Diamond tuh gimana sih, uh, satu karat per karatnya itu? Kalau ini kan kita jualnya kan udah, udah jadi ya, jadi uh, tergantung dari karatnya diamondnya itu gitu loh hmm. Kalau karatnya kecil ya harganya lebih murah Ya dan ini berapa karat? Satu karat? Ini poin 80 karat Poin 80, uh, uh, oh hampir satu karat, oke oke oke oke nya Traforato Fiorentino, jadi benar-benar ciri khas uh, Florence, buatan Florence dengan desain desainnya ini. Hmm. Ini emas, semua emas 18 karat. Gitu. 18 karat. Uh, oh iya tadi uh, mau tanya mbak tadi uh, ada nggak perbandingannya 18 karat sama 24 karat? Ada, kalau 24 karat itu kan uh, hampir hampir 1000 persen ya, 990 itu. Hmm. Kalau ini kan 750. Emasnya, emasnya, gitu, hmm. persenannya ya, kalau mau dibilang seperti itu, dan di Itali, kita makainya cuma emas 18 karat, ya, ada yang 24. Jadi, di Itali nggak ada yang 24, eh, enggak ada yang 24, adanya yang 18, ya, oke, okay. 18, sama 9, 9 karat, 9 karat, mm -hmm. oke. Okay. Coba yang ini, itu buat yang di sini, ya, warna, ya. Di suruh park, ke oke, di sebelah di... Uh, harganya dua ratus cincin yang paling murah deh yang tadi mbak bilang seratusan euro ini ya wah perasaan perasaan ini tadi yang yang gambar Lope kenapa lebih mahal ya kalau yang ini itu kan emas 18 Kalau yang ini hmm. Yang murah itu ini emas 9 karat Oh jadi makanya ini lebih murah, lebih murah oh. Karena kan kuantitas oh. emasnya itu Di dalam cirinya kan lebih, lebih Lebih sedikit Ya ampun Ini yang paling murah guys Emas yang dijual di Italia Hanya ada 9 karat Dan 18 karat yang 24 karat nggak ada ya Harga yang paling murah sekitar 100 euro Atau sekitar 1,6 juta rupiah Jadi gimana cumi-cumi Mau siapin tuyul di rumah kalian Biar punya cincin berlian Hihi Nah, di sini tempat yang bagus, spot yang bagus buat foto-foto. Tapi, hati-hati ya, kalian mesti jaga tas dompet supaya selalu ada di depan mata kalian, karena masih banyak copet-copet di sini. Di depan gue itu kalau jalan tarik lurus ada Piazza Pitti dan Jardino Boboli Jadi itu adalah taman yang paling bagus banget Next time gue bikin videonya Sampai ketemu lagi, cumi-cumi. See you on the next vlog yang lebih cangcing. Canggih, cing.